Baiklah para sahabat, Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya Ada info penting yang spesial banget dibuat kita semua Langsung dari abang Rizky Bilar Di akun instagram pribadinya Rizky Bilar Kembali mengingatkan ya bahwa tentunya abang Bilar Akan bagi-bagi THR nih para sahabat, Yang mana tentunya dapatkan THR 500.000 untuk 20 orang pemenang nih para sahabat ya yang beruntung dari Abang Rizky Bilar Dalam tentunya postingan tersebut ada caption info langsung dari idola kita persahabat ya Disitu dikatakan Maaf guys postingan ini kemarin dihapus oleh pihak Instagram Jadi hari ini aku posting lagi ya Yang mau dapat THR yuk ikutin syarat di bawah ini Bentar lagi lebaran aku mau bagi-bagi THR nih 10 juta rupiah Untuk 20 orang pemenang persahabatnya caranya gampang banget nih Kata Bang Rizky Bilar ya Tentunya yang pertama wajib follow Instagram Etra Jasi, Bastian, dan Ed Basuki Surojo yang kedua, komen dengan sebutin kota tempat tinggal kamu. Contoh: Medan cukup satu kali komen aja, tentunya yang ingin mendapatkan cahaya langsung dari Abang Rizky Bilal, silahkan aja. ya ikuti cara. Mendapatkannya persahabat ya ada Tentunya di akun instagram Pribadinya milik Rizky di situ ada cara-cara untuk mendapatkan THR persahabat ya langsung Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat juga Ada unggahan dari Aldi Fotografi nih, Persahabat ya wow tentunya Memposting foto cantik di Lesti Bersama ibunda tercinta ya Wah terlihat sangat bahagia sekali nih Senyum dari idola kita ini membuat kita semakin meleleh bahagia para sahabat, ya Mudah-mudahan kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada idola kita Lesti tentunya para sahabat, ya Terlihat banget nih Foto tersebut saya tentunya adik kakak aja nih para sahabat, ya aduh Bikin gemes aja mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan selalu buat idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga para sahabat, ya Untuk kabar sore hari ini sudah ada kabar vlog terbaru nih persahabat ya dari channel youtube nya Dede Lesti kita lihat aja persahabat ya tentunya dengan julia akhirnya bisa buka puasa bertiga nih persahabat ya tinggal cus langsung aja ke channelnya Dede Lesti ada video terbaru nih, momen spesial Dede Lesti bersama Bini dan Reddy persahabat ya mereka tentunya buka puasa bareng nih, wah banyak sekali keseruan kejutan dalam vlog tersebut persahabat ya Tentunya, jangan sampai ketinggalan nih. Menyaksikan channel DLC Kejora, ada video terbaru yang sudah diaper. Sahabat, ya, banyak sekali kejutan vitamin bahagia dalam vlog tersebut. Per, sahabat, ya, kita lihat aja momen spesial selanjutnya. Dalam mobil, tentunya, ready sedang video call bersama Rizky Pilar Tuh Persahabat. Ya, aduh, lagi di jalan aja sudah mendapatkan vitamin bahagia nih. Yang mana tentunya adik ipar Mengepon calon kakak ipar sahabat ya aduh bikin cute, bikin gemes aja sahabat ya. Ini tentunya membuat kita semakin bahagia dan semakin yakin hubungan Lesti dan Rizky Pilar tentunya sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan ya. Mudah-mudahan secepatnya keluarga dari Rizki Billar dan keluarga Lesti Kejora cepat dipersatukan. Amin. ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh akun Instagram Lesla Lovatix ya Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Yakni dari akun Instagram Neng1933 Diri situ mengatakan dalam kolom komentar Nontonnya Youtube Dede dan Abang aja naikin viewernya Gak usah nengok Youtube orang lain Cuma naikin viewernya aja katanya Gaspol nih pas sahabat ya pasti bisa dengan kekompakan dan kesulitan dari Lesa lover fastnya pasti bisa banget sahabat ya untuk trendingkan video dari Dedek Lesti dan Abang Rizki Dilar Ke kabar terbaru selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ya tentunya Dessti Kejora sedang live Instagram di akun Lesti daily para sahabat ya Wow terlihat sangat cantik banget nih Dedek Lesi hari ini tentunya memberikan vitamin bahagia kepada kita semua. Apalagi tentunya dalam live Instagram ada momen spesial bahagia banget Pasabat ya, dede Lesti pengen dipanggil Bunda dede Katanya, aduh bikin gemus aja di Pasabat ya Berarti Rizky Bilar, ayah kakak dong ya Aduh tentunya makin penasaran dan makin gak sabar aja melihat Kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar setelah menikah Pasabat ya Kita doakan dan kita selalu support Buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan kita masih menunggu kabar selanjutnya para sahabat, mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia Lesti dan Rizky Bilar. Bisa bareng kembali para sahabat ya, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.